Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman part 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, dan 97 Pada tema 3 kelas 6 Tokoh dan Penemuan Baik langsung saja kita akan bahas di halaman 90 Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Aku terlambat ke sekolah. Saat bangun kesiangan. Setelah sampai sekolah, saya langsung pergi ke kelas dan meminta maaf kepada guru. Dan saya bersyukur diberikan belajar. Namun, saya ditugaskan untuk memungut sampah yang masih berserakan mengapa kamu terlambat alasan mengapa terlambat adalah karena saya bangun kesiangan akibat terlalu larut tidur malam Siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Saya merugikan diri saya sendiri, guru, dan juga teman-teman. Berikutnya di halaman 91. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Saat saya terlambat Dampak yang melekat pada diri Adalah menjadi Pribadi yang tidak Disiplin waktu Membuat teman dan guru berpikir, kalau saya sosok yang tidak pandai mengatur waktu, dan sebagainya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil? Hak temanmu untuk belajar dengan nyaman Ketika saya terlambat, maka saya sudah mengambil hak teman-teman saya untuk belajar nyaman Alasannya adalah ketika saya terlambat dan masuk izin, masuk ke dalam kelas, tentu konsentrasi belajar mereka sedikit banyak. Akan terganggu Apakah ketika kamu terlambat Kamu sudah mengambil hak gurumu Untuk mengajar dengan nyaman? Ya Ketika saya terlambat Tentu Saya sudah mengambil hak guru mengajar Dengan baik Alasannya sama seperti pada poin di atas. Silahkan ditulis dulu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Iya. Ketika saya terlambat, sudah tentu saya gagal melaksanakan kewajiban untuk disiplin. Namun, kegagalan ini harus diperbaiki dengan tidak Mengulang keterlambatan di hari-hari lainnya Masih di halaman 91 Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Rencana saya Agar tidak terlambat Lagi adalah tidur lebih cepat mempersiapkan semua peralatan sekolah di malam hari sebelum tidur berangkat lebih awal agar terhindar macet dan lain sebagainya Berikutnya di halaman 92, amatilah gambar-gambar berikut apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab. Apa dampak dari yang mereka lakukan? Baik ada gambar satu, anak-anak sedang membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian gambar dua, anak-anak sedang belajar dengan malas-malasan. Kemudian anak-anak nomor 3, di sini mereka bekerja sama dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka kita akan jawab di halaman 92 di bawahnya, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar 1, menjaga kebersihan sekolah. Gambar 2, belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar 3, mengerjakan tugas secara berkelompok. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Belum Gambar dua belum Gambar 3, sudah Apa dampak bagi diri sendiri? Menjadi orang yang jorok Mendapat nilai kurang bagus Pekerjaan lebih cepat selesai Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Lingkungan menjadi kotor dan menjadi sumber penyakit. Kegiatan belajar mengajar terganggu, memperkuat persatuan dan kesatuan. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Mengganggu kenyamanan orang lain, mengganggu teman lain yang sedang belajar, siswa lain akan senang. Jika diajak, kerja kelompok lagi. Berikutnya di halaman 93. Kewajiban pelajar, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Baik, untuk yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kedua, menghormati semua guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, mena menaati semua tata tertib yang ada di sekolah. Berikut berikutnya Dampak jika tidak melaksanakan kewajiban Pelajar akan melanggar aturan dari sekolah Pelajar tidak mau belajar Pelajar tidak mau mendengarkan perkataan dari guru Mendapatkan nilai yang buruk Berikutnya di halaman 94, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Selanjutnya, kemudian teknologi semakin berkembang. Selanjutnya, teknologi semakin berkembang. Di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektifnya. Di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Berikutnya. Penemu yang pada kesempatan itu. Untuk pertama kalinya. Kalimat efektifnya, penemu yang pertama kali. Kita lanjut. Identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan ini. Carilah kalimat yang masih belum efektif. Ubahlah menjadi kalimat efektif. Sama seperti tadi ya. Silahkan kalian tulis dulu. Jawabannya. Berikutnya di halaman 94. Apakah kamu sudah menulis dengan kalimat efektif? Ya. Saya sudah menulis kalimat efektif Bagian mana dari tulisanmu yang belum yang masih perlu diperbaiki? Tidak ada. Halaman 95, bentuk apa yang kamu lihat? Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Saya melihat juring lingkaran. Iya, bisa. Luasnya sebanyak juring lingkaran. Berikutnya, bentuk apa yang kamu lihat? Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Saya melihat juring lingkaran seperti membentuk jajar genjang. Bisa luasnya juring lingkaran. Berikutnya di halaman 96 juga, lipat lingkaran menjadi 32 bagian yang sama besar, susunlah seperti bentuk berikut tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran 1. Bentuk apa yang kamu lihat? Apakah kamu dapat memperkirakan luas daerahnya? Saya melihat juring lingkaran. Ia bisa. Luasnya sebanyak juring lingkaran. Berikutnya di halaman 96. Jika lingkaran kita bagi menjadi juring yang sangat kecil dan kita susun seperti gambar di atas, bentuk apa yang kita dapatkan? Bagaimana kita menemukan luasnya? Bentuk yang kita dapatkan adalah Mirip seperti jajar genjang Memotong lingkaran menjadi beberapa juring Kemudian menyambung setiap juringnya sehingga menyerupai jajar genjang. Berikutnya di halaman 97. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Panjang yaitu VR. Lebarnya adalah R. Luas sama dengan panjang kali lebar maka VR kali R. Apa yang dapat kita simpulkan? Luas lingkaran adalah panjang kali lebar atau VR kali R atau VR kuadrat. Berikutnya, di halaman 97, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Saya mempelajari tentang melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab. Luas lingkaran dan menemukan kalimat tidak efektif. Nilai yang saya pelajari hari ini adalah Kerjasama, peduli, santun. Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu tentang pentingnya disiplin waktu. Mintalah pendapat orang tuamu bagaimana caranya agar kamu dapat menjadi pribadi yang disiplin. Baik kita jawab dari nomor satu, Disiplin waktu mempunyai banyak manfaat. Untuk diri sendiri dan juga orang lain. Diantaranya sebagai berikut: dengan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka hal ini tidak akan membuang-buang waktu dan... kita bisa melakukan hal-hal selanjutnya di waktu berikutnya. Sehingga hidup kita menjadi efektif dan efisien. Yang nomor dua, jangan pernah menunda apapun Dan tetap laksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, itulah yang kita pelajari pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.